Halo teman-teman, balik lagi dengan Yubi, Parang Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal nyobai main game ya di Snapseed OS ini pakai Asus Max Pro M2 tentunya. Yang yang di mana itu antututnya seperti ini dan apanya? Oh, namanya trolling ya. Seperti yang digambar juga. Dan kalau kamu user Snapdragon 660, pasti kamu mengerti kayak mana parahnya trolling di HP ini dan disini juga terlihat itu trollingnya kayak mana jadi kita akan coba aja langsung ke game oke jadi ini langsung saya rekam aja dari hp nya langsung ya hmm, lumayan smooth sih kalau nggak ngapa-ngapai oke kalau ada gerak sedikit atau mesin ke option kayak ada lambat gitu dan ini masih medium coba kita naikkan ke high kuat nggak dia Oke, okay. oh hmm, kalau sering main up ya, apalagi udah pakai Snapdragon yang kayak tujuh ke atas, itu terasa kali kalau yang ini saya maini sekarang ngelek agak patah-patah. Jadi kita turunkan ke medium aja lagi. Hmm, di medium sih agak lebih mendingan ya walaupun masih terasa itu nge ya oke okay, tadi saya mati ya diserang sama Spino karena gelap kali tadi nggak nampak tiba-tiba ada Spino respon dekat situ hmm, masih di situ Spino nya itu ekornya bro tuh bikin apa kau Aku mengambil mau aja Oke sekarang kita coba nyerang hewan ya Bentar senjata kurusak pula Oke kita siap Kita coba ya Hmm Sedikit ngeprame ya Tuh Mana lagi bijetannya Lancot kalau lihat ya ada nge sedikit saat memukul itu kayak patah kali dan kalau kita ngambil batu juga ya terasa juga nah, oke, ngambil batu ini terasa kayak nge gitu lah. agak lambat ya sedikit setak, habis itu jalan lagi normal tapi ya, mukulnya itu pun gak lancar gitu hmm, kalau kayu terlibat kalau yang penting kalau kita gerak tiba-tiba atau mau lari cepat gitu wajib ngeprem dulu untuk selebihnya normal sih. Kalau di main ini masih lebih enak sih. Tidak ada masalah. selalu dipakai medium ya. Oke, spinuhnya mana? Di pinggir kah? Kita cepat. Kita di mana spinuhnya? Oh, dari sana dia. Mana-mana-mana-mana. Oke, kita lanjut aja ke game kedua Genshin Impact ya oke okay, di genzi impact sendiri aneh bikin coba full ya rata kanan 60fps hasilnya bro berdiri aja ngelek coy kalau 636 waktu kita bikin berdiri kan kalau apa namanya jalan-jalan biasa pun normal aja sekarang kita coba balance kan ya oke okay, udah balance hmm, tetap aja ada nge-frame nya coy udah kemana lagi nih eh, tetap nggak lancar tuh tetap nge-prem maupun di-balance kan wah parah nih Davis itu lebih rekomen 636 kayaknya daripada nih Davis 660 ya ini nah, memang pertama kali apa ada dibilang sih kalau ini bakal ngeprem parah. Oke, coba kita kurangi lagi grafiknya ya. Jadi paling rendah. Kita pakai low aja yang the full. Oke, medium aja dong perkuk dia. I create. Hmm, sama kayak ini ya a50 luar itu Cuman tinggi apa aja tentu tuh kalau dipakai main game banget tapi untuk apa rekomend sih ini room untuk multitasking bagus ini juga cepat ya oke sekarang kayak mana kalau kita pakai apa namanya Thermal trollingnya atau apalah itu namanya untuk yang biasa dipakai di 99 ini kita tes saja. Oke okay, jadi ini ada thermal ya. Ini tadi disable thermal trolling. turtle cek mana trottle atau trolling itu itu laymetik kelambatan di untuk Max Pro M1 itu ya. Coba kita cari dulu untuk Max Pro M itu ada nggak ya? oke okay, sepertinya enggak ada mesti ke youtube ya ini kita download yang untuk M1 tadi aja oke okay, ini udah masuk ke web ya ini tadi yang kudownload disable nya mana tadi download ya itu desimal thermal yang untuk M1 tadi ya bisa enggak untuk M2 top oh, error tinggal bisa kita cari tempat lain aja lagi Oke okay, jadi dapat lagi nih anggone uh, apa nih no, no menurutin thermal ya untuk 660 kita coba bisa enggak Oke okay, berhasil bro dah kita coba aja langsung ke game bro oke okay, ini udah masuk di orknya lagi hmm. Bentar, belum merasa agak nge juga sama juga bro termenya gak terlalu ngaruh ya hmm. nge parah berarti gak bisa berarti kostum uh, belumnya juga gak rekomen banget ya akan mesti ganti kernel ya, sih sepertinya Oke, kita coba aja kalau Gensi kayak mana Oke ini dari Gensi Impact -nya. Dan kita bikin Overclock lagi ya 60 MPS Rata kanan semua Coba hmm, Terasa ngelek sih Tapi gak tadi Tapi mesti apa patah-patah -pata juga ya hmm, Coba kita turunin lagi bro Rapiknya ke ini hike masih overclock juga oke okay, kita turunnya salah satu, satu aja shadownya medium low oke okay, the balance udah juga kita matikan ya coy Yeah, matikan dulu, oke okay, kita tes ah -frame juga, oh memang nggak bisa ya hmm. oke okay, set yang terakhir lah kita bikin low semuanya bro Hmm. nah masih ngeframe juga dari opsi-nya itu udah nampak hmm. Hmm, untuk yang main saya nggak nih room untuk main game simetek atau yang lain nah, untuk main game biasa mungkin nggak rekomend kali kayaknya lewat-lewat oke apa besok aja kita coba yang satu lagi yang hmm yang tinggi yang tutunya dulu atau yang setengah ya tapi aku suka eksternya sih jadi kita bakal nyoba yang itu dulu oke okay, terima kasih telah menonton bye bye